blok 5 a homeostasis saluran makin sempit. Nah, ini nanti kita kakak jelasin dulu ini. Baru setelah penjelasan dari slide ini kita ini soal MCQ ya. Nah, ini. Ya, ini biodata kakak. Nah, yang itu. Nah, ini dari skenario 18 tahun ya Nah ini mahasiswa FKU MP. jadi dari keyword keywordnya ini dari berat badan 60 kg tinggi badan 165 cm Nah ini penuhi kebutuhan kalorinya ini dengan karbohidrat emak protein vitamin dan mineral nah ini dietnya dia diet jalan kaki pengeluaran energinya tapi pemasukannya ini metabolisme Makanan tinggi karbohidratnya Jadi ini keluhannya Sebenarnya pinggung celananya Makin sempit berat badan naik 6 kg nah, Jadi kalau sebenarnya memang ini kan Karena kalian blog preklinik Jadi Agak bingung ya Mana yang sebenarnya Kalau Khasnya masalah di Tugas kita sebagai dokter itu nah Kita harus bisa Bikin status ini nantinya Sebenarnya ada yang dok ini kan, diagnostik itu, jadi harus kita bikin identitas, anamnesis sama sampelnya. Oke, dari kasus ini yang skenario kalian kasih ini, dia memang dari identitas, sebenarnya nama, usia, pekerjaannya, jenis kelamin sebenarnya kurang uh, tidak ada ya. Nah, alamat jaminan kesehatan ini sebenarnya hmm. ini kalau kalian bikin status gunanya ini untuk sebenarnya menyingkirkan diagnosis banding jadi kalau jenis kelamin ini bisa kita kaitkan dengan kalau blok yang biokimia ini hormonalnya hormonal laki-laki atau perempuan terus alamatnya ini kalau kayak kasus biokimia defisiensi iodin misalnya di pegunungan Nah, contohnya jaminan kesehatan. Nah ini nantinya ke obat dan kilan farmakoterapinya. Ya. Ini sesuaikan dengan setting paskesnya Nah ini untuk anamnesis. Ya. Jadi tanya, tanya jawabnya ini kita ada keluhan utama dan tambahan. Sebenarnya harus ada juga penyakit dahulu dan pengobatan obat. Tapi kalau di Kasus ini nah yang ada kan cuman keluhan utama, pinggang celana makin sempit sejak 6 bulan terakhir. Ini keluhan tambahan berat badan naik 6 kg, 6 bulan terakhir. Nah, dari skenario itu bisa sebenarnya kita uh, klasifik, kita identifikasi ini riwayat kebiasaan. Jadi, ini, kalau dengan blok biokimia ini terkait dengan masukan input. Dan juga keluaran dari outputnya. Nah, jadi ini memang gizi seimbang. Dari skenario itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral. Air putih cukup. Ya. Nah, cuman ini permasalahannya. Nih, kan? Dua bungkus, mie goreng instan, satu telur, satu gelas susu full cream. Sarapan dan makan siang, lima potong biskuit, dan masalahnya di soda. Ya. Nah ini outputnya, pengeluarannya. yang dia ada jalan kaki tapi ya 30 menit. Nanti kita perlu identifikasi nih. Nah, belajarnya juga sebenarnya uh, spesifik ini dari skenario berapa jam Jadi dari data ini kita perlu untuk blok biokimianya tahu basal metabolic rate. Jadi kita input usia tinggi badannya berat badan. Nah, kalau dari kasus ini dengan berat badan awal 60 kg ini 1,546 ini. Nah, ini sebenarnya ada di internet. Nanti linknya BMR kalkulator. Ini memang kalau berat badan meningkat otomatis BMR juga meningkat Nah. Terus untuk yang kan Dikasih tahu kan Dari sarapan menu sarapan mie dua bungkus telur, Susu full cream nah, ini sebenarnya ada data data masing masing nih Kalau kalian mau cek Itu di klik Yang dari PDF ini Pet Secret ini ya nah. Ini Pet Secret ini Sebenarnya nanti sign in dulu Kalian bikin kayak ID boleh memakai email, boleh pakai facebook Nanti isi data antropometri yang baru bisa kita input. Nah ini. Jadi ditambah sarapan apa, menunya. Nah dari skenario kan cuma ada sebenarnya menu sarapan. Sarapan sama snack. Jadi kakak untuk makan siang sama makan malamnya ini. Akan anggap ya, diet tinggi lemak aja lah. Ya. Nah, itu apa burger sama ini? Ada ayam ini, nah, karena dia ngomong ada mineral dan vitamin yang cukup, kan? Ini dianggaplah vitamin-mineralnya dari sayurnya, bayam, ya, spinach. terus ada vitamin juga, ya. nah dan buah ya buahnya dianggaplah kates misalnya apa nah ini sebenarnya jadi dari fat secret ini bisa nanti kalian atur masing-masing ya kalau kalian misalnya mau olahraganya berapa ya makanannya berapa nah, atau mau cari-cari resep diet misalnya kayak itu atau sudah dari permasalahan itu kita kelihatan ini ya, dikalkulasi Ini jelasnya jauh 2.575 kalori ini Untuk inputnya Input lebih besar daripada outputnya ya. Outputnya 2.100 cuman nah, Jadi dia uh, surplus untuk input uh, Defisit untuk output nah, Kita anggap lah ya sedihnya, Kalau mahasiswa misalnya Pagi deh kuliah pagi, jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Kan. Kuliah sore, jam setengah 1 sampai setengah 5, misalnya. 10 jam, belajar malam sendiri 2 jam. Anggaplah 10 jam. Nah, jalan kakinya 30 menit, walking. Ya. Nah, tidur kita anggap dia 8 jam, istirahat 5 jam. Nah Jadi dia kan jauh dari inputnya dia 2500, ini... 2200 misalnya targetnya lebih 300 unit. Ya, nah, ini yang perhitungan tadi sebenarnya dari rumus Harris Benedict itu. Tapi laki, laki dengan perempuan sebenarnya beda. Ya. Nah. Jadi ini tujuannya sebenarnya data-data ini kalau mau dihafal sebenarnya kurang praktis ya. Nah, tujuannya kenapa kalau kalian misalnya nanti stase kemantren klinik atau di blok-blok klinik selanjutnya khususnya untuk misalnya di puskesmas, nah ini nanti kita tuh ada uh, polikizi ya kita hitung kebutuhan kalori kebutuhan basal ya nah ini ada rugs-rugs ya. nah, jadi kalau kalian penyuluhan pakailah yang referensi dari command ini dari germas ya. karena ini sudah disesuaikan dengan data Indonesia nah memang ada beberapa mungkin kalian dapat yang kalau kayak website ini bahasa Inggris, tapi kan ini belum tentu diadaptasi untuk antropometri Indonesia. Nah, itu permasalahannya. Oke, jadi dari, dari kebutuhan kalori total. Nah, ini kalau kalian penyuluhan, kalian harus jelasin. Oke, aktif seseringan itu apa aja. Contohnya kan, membaca, menyetir, sedang berat. Nah, ini klasifikasinya, nah, terus ada faktor koreksi. Nah, itu Ini BMR kalkulator, nah ini websitenya dari kalkulator ini, jadi kalian dari pada yang gak kasih itu tinggal dikliknya. Nah, ini kalau penyuluhan pakai gambar-gambar uh, yang menarik kayak inilah, ya. kalau yang kayak tadi misal kalian untuk pengakaian pribadi atau bikin-bikin data penelitian ilmiah ya gak masalah kan, ditulisan aja kayak ini kalau untuk penyuluhan nah ini, usahakanlah ini yang menarik warna-warna warna warni warna -warna kayak Kemenkes ini, nah, tinggal kalian cetakan kan. Oke, jadi itu lah kalau dari diet ya tinggi lemak, tinggi karbohidrat ini contohnya kan pakai keju, mentega kan, susu juga ya nih, nah, lemak, ya? full cream, kolesterol ya. Nah, Oke, kalau berkalori ini contoh lipatnya ini jalan kaki kan, nah 5,6 kilokalori sampai 7 kilokalori per menit, jadi nah, ya, Ini permasalahan selanjutnya ini Ya ini dialami pasien sebagai mahasiswa kan, enggak ya, kita usia pasien ini remaja ya, nah karena ini tekanan target-target tugas ya, akademik, nah ini kelelahan, sakit kepala. Nah, ini nantinya sebenarnya nanti Kakak tampilin ada srek hubungan biopsikososialnya ya. Bagaimana hubungan antara kejiwaan, hormon sama metabolisme. Sehingga dari stres ini bisa menyebabkan nafsu makan naik dan berat badan bertambah tadi. Nah, selanjutnya dari status kasus itu kan ada pemeriksaan fisik sebenarnya. Antropometri ini kalau tidak salah kakak, pernah ngajar di blok tiga ya kalian dulu kan apa struktur tubuh itu blok struktur. Nah ini dari tinggi badan, ini kurang jelas ya sebenarnya dia naiknya itu 6 kilonya memang sekali. Nah ya, atau 60 kilo ini yang hasil kenaikan. Anggaplah ini awalnya 60, jadi MT 22 sama 24 sebenarnya masih normal. Nah belum dikatakan sebenarnya kegemukan cuman ya memang kalau ini dibiarkan trennya menaik nah itu apalagi tekanan darah dari data belum ada nah ini contohnya ya kalau nasional kita pakai tiga klasifikasi kalau uh, World Health Organization ada lima klasifikasi nah ini nanti um, tinggal kalian sesuaikan sesuai Biasanya dosen pembimbing atau konsulin pemuji Kalau saat skripsi atau misalnya ada ujian kasus Terakhir IMT ini Nah Untuk air putih, air putih ini Kalau dia pasien 60 kg berarti kebutuhan 2,5 liter Kalau dia anap cukup ya. nah, Tapi kalau dia berolahraga Misalnya kan, lagi sakit dan demam, dia ada muntah hamil nah, ya atau cuaca panas harus kalian edukasi lebih banyak minumnya bu pak ya kayak ini yang Fat secret tadi nah, ini recommended dietary intake ya asupan makanan harian nah nanti di Fat secret itu tadi sebenarnya nanti bisa kalian ketahui lebih detail ya. kandungan lemaknya berapa nih berapa gram kolesterol baik elektrolitnya vitaminnya bahkan jadi ada variasi sediaannya bisa pakai cangkir atau sendok makan nah, oke okay. jadi dari keluhan di kasus tutorial ini sebenarnya perlu ada pemeriksaan penunjang untuk memastikan diagnosisnya kita periksa darah ini untuk cek gula kolesterol dan asam urat nah karena kalau Hasil darah ini meningkat semua. Ini kemungkinan ada sindrom metabolik Kalau dia lengkap kenaikannya, tapi kalau dia cuma, misalnya, mendapat lemak aja, ya, itu obesitas. Intinya yang berlebih tadi kegemukan, atau misalnya dia gulanya aja. Nah, kemungkinan diagnosisnya diabetes mellitus. Ya. Tapi kalau kolesterol yang bermasalah, ini diselipidemi. Nah, itu sebenarnya di, di blok blok ini ya, endokrin metabolik nanti kalau blok bersistem nanti lebih dalam lagi kalian belajarnya nah untuk kata laksana ini jadi kita bagi dua untuk kasus kayak ini non-medikamentosa sama obat nah non-medikamentosa untuk tahap awal pasien ini sebenarnya kita suruh intervensi dulu kayak hidup, ya makannya harus dikurangi, yang manis-manis yang berminyak ya rendah karbohidrat, rendah lemak dan olahraga itu sebenarnya harus yang yang krep ya istilahnya krep itu membakar jadi harus keringetan harus teratur terukur minimal misalnya dua hari sekali nah, dan sesuai dengan ukuran heart rate sebenarnya ada rumus khususnya nah nanti kalau untuk tidak jika intervensi gaya hidup tidak efektif sebenarnya ada pengobatan pengobatannya itu kalau dia memang obesitas diberikan namanya orlistat tapi ini Oristat ini uh, di layanan primer jarang ada ya di puskes atau di IGD sama Kakak internet belum pernah ketemu ya nah cuman kalau kalian misalnya rujuk ke penyakit dalam ini kemungkinan bisa ini inhibitor enzim lipase ya jadi untuk yang menguraikan lemak menjadi asam lemak dan glicerolnya tuh nah kalau dia memang gula darahnya tinggi ya, dan sesuai ada algoritma khusus sebenarnya DM ya, memang DM nah ini obat yang tersedia biasanya metformin dan timetirin. Nah, kalau kolesterol tinggi diberikan golongan statin, HMG-CoA asam urat itu kita berikan satin oksidase, ya, alokurinol Nah, untuk sebelum ke kerangka konsep jadi kita harus tahu mekanisme mekanisme untuk penumpukan lemak nah, mekanisme salah satu yang ini sebenarnya nanti dari seluruh terus itu ada masing-masing mekanisme nah kalau biokimia yang pertama ini makromolekul lemak ya nah ini jaringan adiposa ya, jaringan lemak jadi kalau dia dari makanan ada asam lemak, contohnya yang lemak bebas ini, ini, sebenarnya mengganggu kapasitas oksidatif. Nah, oksidasi makanan itu terjadi di mitokondria, ya. Kalau kalian belajar sel dulu di blok 3 nah, itu kalau kalian kakak kalian dulu belajar mtDNA, ya. Nah, itu yang aspek genetik dari mitokondria. Nah, sekarang di blok 5 ini kalian belajar aspek bioenergetik, bagaimana peran mikro mitokondria dalam menghasilkan energi ya nah inilah yang terganggu akibat dari dia tinggi lemak tadi nah jadi itu istilahnya keracunan dari lipid lipotoxicity nah ini ada gangguan dari aspek gen sebenarnya transaksi pathway ya. nah, di sentral dogma jadi turunlah jumlah protein nah ini juga sebenarnya ada penyebab lain kalau dia memang ada uh, riwayat kencing manis ini resistensi insulin ya. Nah, ini ibaratnya mekanisme gembok kunci tadi. Jadi, insulin ini tidak bisa menempel. Nah, itulah resist, resisten itu kan gaya gesek ya, kalau di fisika dulu kan. Nah, terjadi gesekan, tidak lancar ya, kerja insulinnya. nih Nah, selain dari DM, sebenarnya bisa juga akibat dari peradangan. Ya. Contohnya pada pasien-pasien kayak, misalnya dia ada lupu, <tuh>. ada misalnya, auto-antibody lain, ya. misalnya radang, nah, misalnya infeksi seperti yang saat ini lagi ngetrend, covid ya. Nah, itulah jadinya lemak ini Nah, ini contohnya, kalau kalian mau edukasi pasien Nah, kalian pakai contoh leaflet ini kalau dari recommend case Kalian kasih definisi kolesterol lah. Nah, kemudian yang dia produksi utamanya sebenarnya di hati nah, dia kalau tinggi apa aja penyakitnya jantung stroke nah dan pemeriksaannya ini dia ini yang point of care testing ini yang tersedia sebenarnya di puskeshe ya. atau kalian misalnya ikut TBM timbangan medis nah ini screening screening cepat pakai petasan gula darah ya. nah ini jenisnya dia ada yang baik ada yang buruk istilahnya tuh yang baik HDL yang high density ya yang low density dan jahat nah inilah artirum ya, atirum ini yang sebenarnya menyumbat pembuluh darah ya dia sebenarnya ada nilai normal, nah, tapi memang pada kasus sebenarnya enggak ada data ini ya, jadi kita uh, belum bisa menegakkan diagnosis diselipedemi secara pasti ya pada kasus skenario kalian ini oke okay, kalau jadi HDL harus tinggi beda dengan LDL tadi yang harus rendah. Nah, ini jadi kalian edukasi kolesterol total juga ya, soal LDL, HDL dan penyebab penyebabnya. Nah ini, kayak ini contoh yang bagus sebenarnya kalian kalau mau bikin sendiri karyawan tim nggak apa-apa tapi contohlah ini, pola warna ya, gambar-gambarnya. Nah, Oke, okay, kalau di kasus kita ini obesitas eh, yang kemungkinan dan konsumsi makanan tidak sehat eh, ya menjadi penyebab nah jadi kita kalau jadi dokter itu bukan cuman mengobati secara kuratif kita kasih obat tapi harus kita bisa cegah juga ya nah edukasi dari olahraganya turun berbadan ya dan jangan ada kebiasaan merokok ya ya LDL sebenarnya cukup sama tadi Nah, spesifiknya kalau HDL ini makan yang omega ya kayak misalnya minyak ikan tadi ya buah dan ada olahraga. Nah kalian juga anjurkan ini misalnya dari cara masak ya jadi alat masaknya jangan yang lengket, ya. nah takaran minyaknya gimana ya bahan-bahan kaldu misalnya atau nah, cara masaknya juga misalnya sebaiknya. Nah. Bagiannya dipanggang, contohnya tuh Nah yang, yang tadi untuk populasi anak. Nah ini kalau eh, yang tadi populasi dewasa. Nah ini untuk populasi anak. Ya. Jangan salah ya. Jadi anak-anak kalau -anak, misalnya nah, nonton TV tiga, tiga jam hari ini beresiko ya untuk juga terjadi obesitas. Nah ini kalau kalian misal nanti di stase pediatri, nah boleh nih misal mau penyuluhan atau edukasi pasien apa kayak hmm. contoh gambar yang kayak ini, ya. oke ini tadi pola makan ya, ya obesitas sebenarnya sama kayak diselipit tadi ya, obesitas ini bedanya dia sudah di jaringan liposa kalau penumpukan lemaknya kalau yang si diselipit tadi itu emi emi itu artinya di darah ya arterium tadi pembuluh darah Nah, Jadi, jangan disamain antara diskripedemi sama obesitas. Ya. Obesitas nih definisinya lebih ke penumpukan lemak karipositas. Ya. Nah, ini komplikasi-komplikasinya. Ya. Ada batu pedu ya, yang sebelumnya belum terbahas. Ya. Nah, dan kesumpurannya. Faktor reproduksi. Kalau tadi perlu kita edukasi. Kasian ya. Uh, bagaimana, misalnya, konseling, peranika? Ya? Nah, untuk berat badan sama imt -nya kita data ya? agar bisa, uh, tidak ada permasalahan ya? uh, uh, pasca maritak. tadi, nah, ini sebenarnya, selain dari IMT, bisa dari lingkar perut. laki-laki ya? nah, lebih dari 190, perempuan lebih dari 80 dan pengobatannya jadi selain kita resep juga kita perlu kasih konselingnya kita kasih nasihat dan kejiwaan, ya, terutama untuk yang bagaimana merubah perilaku makan tadi. Ya jadi jangan beli obat-obat yang sembarangan ya. Oh, pil itu biasanya ada diuretik. Ya. Nah ini kalau ada diuretik itu Biasanya yang kencing-kencing terus. Nah ini bisa hipodadrimi, hipokalemia. Ya gangguan elektronik ya jadinya ya. Nah ini kalian edukasi. Aktivitas sedentary ya dibatasi. Untuk TV contohnya ada ya, sambil ngemil. Nah ini meningkatkan risiko obesitas. Oke setelah tadi kita uh, kenal ya secara bahasa awam. Ini kita baru bermain yang aspek ilmiahnya yang lebih uh, detil nah ini kita main di level sebenarnya molekuler jadi molekul ini lah yang untuk obesitas uh, dijadikan dasar pemembatan senikal tadi yang si Orlistat dia menghambat enzim lipase jadi kalau lipase dihambat dia tidak diserap nih asam lemaknya dia langsung dibuang masuk ke pesosnya, langsung ya. Jadi dia diemulsikan dulu, ibaratnya dari yang kental lebih encer ya. oleh si bel aset asam yang Oke, jangan lupa ini, lain dan balita tadi juga kita edukasi ya. Nah, ini IMD dan aset eksklusifnya. Kalau stase objin atau poli KIA kesehatan ibu dan anak di puskesmas. Nah, Kalau remaja ya paling gampang sih sebenarnya suruh olahraga ya. Dan walaupun sebenarnya ada 11. nih ya. satu-satu. Jadi memang kayak konseling ini euh, jangan sekaligus gitu ya. Kalau misalnya kalian topiknya misalnya ini sehari gitu. Ya. Jadi biar 11 poinnya nih paham gitu. Kalau misalnya lagi stres terus PKM. Oke, ini tadi kakak baca sekali sekilas ya dari anamal -an kalian-kalian kan ada yang menanyakan ya masalah hormon hormon apa yang terlibat dalam metabolisme energi ini. Nah ini ya dia terkait dengan penumpukan gula darah itu ada hormon insulin ya. Nah ini yang dihasilkannya oleh pankreas, pankreas beta pankreas ini rusak ya kalau dia rusak Ya, destruksi. Bisa rusaknya ini dari lahir, itu DMT-1. Atau mungkin karena terlalu banyak konsumsi gula tadi. Nah, ini jadi resistensi, ya. Desekresinya menurun, ya. Kurang sensitif, nah. Ini jadi, nanti insulin ini, dia akan uh, mengalami hambatan di otot, ya jaringan lemak, maupun di hepar, ya jadilah dia numpuk di pembuluh darah inilah kondisinya namanya hiperglikemi nah dari hiperglikemi tadi ini akhirnya akan memunculkan beberapa respon peradangan atau inflamasi seperti tumor necrosis factor faktor necrosis tumor faktor penghancur dari benjolan benjolan tumor nah, ini secara molekuler sebenarnya nanti lebih dibahas lebih dalam di blok imunologi nanti ada nama istilahnya caspase inilah yang akan merusak mitokondria tadi sehingga ada kematian kematian dari mitokondria tadi mengakibatkan ya itu tadi dia, dia tinggi lemak walaupun olahraga dia tetap berat badannya bertambah ini juga nanti yang kalau mau lebih advance, boleh kalian baca lagi ini saya pakai dapat dari, dari Jun kan. Ya. Intinya pokoknya dari free ini tadi ya rumit ya. Radikal bebas tadi memengkimkan stres oksidatif ini banyak molekul-molekul yang terlibat. Ah, sebenarnya nanti kalau kalian mau meneliti jadi skripsi atau ya. oh, lanjut spesialis atau S2 ini topik-topik pilihan sebenarnya. Ya tujuan belajar di S1 mendalam sampai molekuler ini sebenarnya uh, dapat trigger ya nah, kita tahu istilahnya oh ini, ini yang perlu yang bisa jadi pengembangan uh, di dunia kedokteran saja nah sebenarnya nanti akan nanti lagi ya kalau di blog endokrin itu kalian pelajari lagi perempuan gula tuh di DM itu gejalanya apa ya Bagaimana faktor risiko untuk edukasi ya? Tipe-tipenya ya Kalau sekarang sih untuk blok biokim ini Ini kutu know ya Boleh kalian uh, simpan dulu Nah intinya kayak ini contohnya ya. Yang sering kayak misalnya di acara-acara edukasi Bahas mitos atau fakta Olahraga pasti menurunkan berat badan kenyataannya selalu ya Nah dia memang dengan olahraga menghilangkan lemak Nah dan menghasilkan otot, tapi ototnya juga beratnya. Nah, tapi memang ada keuntungan, ada insulinnya lebih peka, ya serangan jantung. Ini banyak ya sebenarnya makan buah banyak ya belum tentu mendalikan diabetes. Ya. Nah, yang jadi obat-obat untuk diabetes sebenarnya banyak kan. -med. kalau di puskes tapi yang lebih banyak di ini metformin yang sulponet korea yang beli tadi ya. tadi kalau obat-obat lain -obat sebenarnya uh, ada di resepkan tapi biasanya ada penyakit dalamnya atau kalau uh, dokter umum yang menerima rujukan balik nah ini obat yang metformin tadi yang dia meningkatkan sensitivitas insulin nah ini jadi ini gambar uh, aspek molekulernya. Nah, glimepirid, urea tadi, ini mekanismenya. Jadi ada ionnya. Nah, ini contoh mineral yang terlibat. Yang ngomong mineral seimbang, sudah minum susu. Nah, ini yang susu tadi ada banyak kalsiumnya. Nah, kalsium ini berperan pada masuknya zat-zat untuk ke dalam selnya. Kalsium influx dan juga terlibat dalam uh, mekanisme insulin ya. kerja insulin nah ini yang perlu kita edukasi juga bagaimana komplikasinya ini sistemik bisa ke mata jantung ginjal dan juga saraf. Nah, nanti kalau untuk memahami komplikasi yang memang perlu uh, kita belajar di untuk uh, klinis nanti yang sistem endogen end ya. hormon ya. nah oke ini contoh-contoh edukasi yang bisa diberikan jadi ini kerangka konsep untuk skenario yang a ini ini simpel Dia tinggi karbohidrat dan lemak. itu menumpukan jaringan adiposa ya. di abdomen nah ini bisa mencoba obesitas nah kalau yang karbohidrat tadi gula darah ya pergi ke dm nah jadi itulah eh, kasih ini kalau yang lebih lengkapnya ini sebenarnya kasus ini lingkaran setan ya. Kalau kita mau ambil pangkalnya misalnya dari stres psikososial. Ya, karena dia kuliah banyak tugas banyak belajar, nah, dia berasumsi bahwa makan harus banyak nih, terutama makan karbohidrat ya sama lemak. Nah, karena dia terlalu tinggi karbohidrat dan lemaknya lebih, ini menghasilkan yang namanya stres oksidatif benar ya. resistensi insulin sama leptin sebenarnya. Nah, ini yang hormon yang terlibat menjadi masalah pada kasus ini, kalau resistensi terhambatnya kerja insulin tadi ini kondisi diagnosisnya dia diabetes mellitus ya. Nah, kalau hormon leptin ini yang berperan pada nafsu makannya. Jadi resistensi leptin. Ya leptin ini kata dasarnya leptos. Leptos itu bahasa Yunani dari kurus. Lalu tujuannya untuk berbaran kurus. Nah, jadi dia kendalikan nafsu makan. Tapi pada kasus ini nafsu makannya meningkat. Nah terjadi sebenarnya penumpukan lemaknya. Nah ini yang kalau lokasinya secara anatomi ini di abdomen kalau belajar regio. Kalau histologi di jaringan itu namanya jaringan adiposa. Jadi berat badannya tadi naik ya. Nah, namanya tadi IMT meningkat, obesitas. Nah, Ini ada komplikasi lain sebenarnya di muskuloskeletal. Jadi berat badan yang meningkat ini menambah beban sendi ya. Terutama di dengkul genu, regio genu. Kalau kalian belajar anatomi kemarin, jadi osteoarthritis genu ya biasanya O genu. Nah, ini ya jadi itulah ya dia minta obat anti nyeri ya obat anti nyeri nanti misalnya ke luka di lambung ya luka di lambung ya jadi tidak langsung so. um, obat terus ya padahal pangkalnya tadi bukan masalah dari nyerinya tadi tapi di perbadannya lemak oke okay. kalau DM dan juga si obesitas bisa bergabung sebenarnya ada tambahan gara tinggi juga hipertensi, nah ini masukkan sindrom metaboliknya, tapi ada beberapa kriteria nanti ya nanti ada di slide akhir-akhir kakak tampilannya, nah ini jadi sindrom metabolik intinya akan menurunkan kualitas hidup, nah, kualitas hidupnya menurun inilah jadi stres psikososialnya ya jadi terus muter-muter muter, ya. udah habis-habis, jadi kalian mau mutusnya harus ya tegas ini salah satu satu dia ya dan harus diseimbangkan dan berkelanjutan ya, itu adalah prinsip kita nah, lulus dari dokter nanti nah, jadi dokter keluarga dulu dari intensif ya, salah satunya itu kalian harus secara ya, holistik dan berkesinambungan ya jadi nggak cukup sekali berobat cukup so, ya. nah, harus rajin kontrol nah inilah hipotesisnya jadi si N ini 18 tahun umurnya, mengalami peningkatan berat badan Nah, coba dari penumpukan lemak dan karbohidrat dari diet yang salah seperti pada kasus sindrom metopodik obesitas atau DM ya. sehingga olahraga yang sudah dilakukan tidak efektif ya. kayak ini lampiran-lampiran yang uh, learning issue ya, biokimia tadi bagaimana hubungannya dengan uh, kehidupan manusia, ya. intinya kan energi ya, ada ATP tadi, nah ini bagaimana nanti ada cadangannya, ya, selekogen glukosa, ya. nah ini intake-nya tadi, nah ini yang belum kakak jelasin tadi, ya. nah ini amperometrik ya, kalau untuk pengujian tadi, tes cepat apa, kalau tetesan darah untuk ngecek gula darah itu, intinya di sini Dia jadi saat ditetes nah, dari kulitnya stratum corneum nah ini akan ada beberapa reaksi kimia yang menimbulkan efek listrik ya itu yang terekam di chip ya. chip alat uji glukosa darah stick bss nah sebenarnya tapi kalau dm itu kalau pengen belajar biokimia darah ini yang hampir aset chip ya namanya itu hemoglobin tergelikosilasi ini yang lebih efektif ya, dan lebih sensitif untuk dijadikan patokan evaluasi pengobatan kencing manis ya. jadi uh, di hemoglobin yang fungsinya untuk ngangkut oksigen itu ada glukosa ya tambahan yang menempel nah inilah HbA1c ini dari reaksi kimia ini inilah dijadikan dasar dari klinisi ya untuk men menegakkan diagnosis ya, dm tadi ya kita perlu tahu tadi itulah yang di selat -selat sebelumnya kakak kasihkan kan apa ya. aja gejala-gejala dm keluhan klasiknya nah ini kalau dia nggak ada ambil S1C tadi dia bisa gula darah puasa gula darah sewaktu nah ini ada angka-angkanya nanti kalian hafal setengah blok klinis ya, sebenarnya kalau untuk sekarang sih aja. Sebenarnya bukan gula darah yang menopuk belum tentu, pasti DM. Karena dia bisa aja gula darah puasa terganggu, GDPT. Atau toleransi glukosa yang terganggu, TGT. Ya. Nah inilah, jadi nanti patokannya kalian uh, bukan cuma terus-menerus. Biar hidup aja nih, ya, dinasihatin aja pasiennya, bukan cuma itu ya. Ini patokannya, HbA1c. Jadi angkanya berapa, nanti baru kalian pilih ya, mau obat satu, monoterapi bisa dikombinasi dua sampai tiga atau bahkan kalau misalnya gagal terus dengan kombinasi obat, nah ini bisa ditambah insulin nanti sebenarnya insulin ini, di blok endocrine itu kalian pelajari lagi mana insulin yang kerja cepat, kerja lambatnya Ya, ini kakak untuk metabolisme lemaknya tadi. Jadi, lemaknya itu lemak tadi ada jalur luar dan jalur dalam. Jalur luar intinya dari makanan, nah, diet Jalur dalam itu lebih dominan peran hepar Nah, inilah yang nanti akan diukur LDL. HDL tadi sebagai profil lipidnya untuk diagnosis dislipidemi tadi. Ini dibedakan ya kolesterol ini. Jadi ini ada gabungan dari lipid dan protein, lipoprotein. Nah, perbedaannya dari kerapatannya, masa jenis, density. Nah, yang baik itu sih ada L. Nah, ini obat-obatnya nanti. Sebenarnya obat-obatnya ini uh, yang ada di Indonesia yang paling banyak si statin, yang ada ya kalau memang ini reduktase ini yang ada di puskes tapi kalau kalian gagal dong mati kalian kerja di puskes gagal yang membati pasien waduh masih tinggi tuh walaupun sudah makan statin ini nah, kalian bujuk ke penyakit dalam nah, yang di penyakit dalam biasanya ini nanti dikasih dan triglyceride ya. biasanya dikasih fibrat juga ya nah, ini. inilah variasi uh, seni ya seni pengobatan dari diskriminasi edukasi aktivitas fisik nah ini kalian ada anual tadi kalian jawab dari sini aja ya yang referensi definisi aktivitas fisik ya kalau ditanya tadi nah, ini pembagiannya ya. ya targetnya 30 menit mitos fakta lagi nih contoh ya parasut parasut membakar kalau memang kalau uh, lemak apa keringatnya lebih banyak tuh alasan Nah, ternyata salah, justru badan dehidrasi. Ya, ya jadi akhirnya kurang. Jadi, ya, ini, jadi contohnya seperti inilah edukasi yang perlu kalian berikan kepada ya, masyarakat. Ya, jadi, ya, memang secara logika keringat banyak, seolah-olah lemaknya banyak terbakar. Padahal ada yang lebih bahaya, itu dehidrasi. Ya, nah, ini contoh gil -gil, ya Gula 4 sendok, garam 1 sendok. Nah, lupa 5 sendok. Nah, ini contoh jembatan Kelendai ini. Kalau kalian punya ide lain, boleh ya. Nah, inilah sandinya. Ya. Biar edukasi ke pasien lebih menarik dan kepatuhan pasien untuk menjaga diet lebih efektif. Nah. Oke, ini sindrom metabolik tadi nih. Jadi, sebenarnya sindrom metabolik itu Uh, bukan cuma dari analisis ya. dari tanya jawab ya pasien ngomong uh, dia tinggi lemak, tinggi karbohidrat aja nggak cukup gitu perlu kita periksa nih ya, lingkar perut ya, obesitas yang berangin, diameter ada nah, tensinya juga dan juga gula puasa. Ya. Nah sindrom metabolik dari definisi tadi ada beberapa klasifikasinya. Ini yang versi encap, ya, National Committee dari Amerika. Nah, ini yang selainnya International Diabetes Federation. Ini yang tahun 2005 Eh nah, Ada IDF encap. Ini sebenarnya yang sama ya, nah, beda judul. Nah, intinya ini tadi. Ini kalau main mathnya. Oke, selanjutnya ini ada juga dari selain Egypt, ada WHO, ada Eropa ya. Nah, nanti ini di blok endokrin ya, blok klinis dan juga uh, mungkin OCE, KMBBD bisa akan bertemu ya. Intinya jadi edukasinya uh, makanan harus seimbang ya. yang masuk dan makanan yang dibakar itu harus Expenditure ya, yang dibakar, intake yang masuk itu harus seimbang. Nah inilah hormon-hormon uh, lainnya. Yang selain leptin dan insulin sebenarnya di lambung ada ghrelin yang nah, mengatur. Nah, untuk kejiwaan ini sebenarnya molekulernya rumit ya. Uh, kalau di praktek uh, sehari-hari di puskesmas maupun IGD ini sebenarnya tidak pernah terpapar ini data-data hmm, ini sebenarnya di level penelitian atau mungkin kalau kalian uh, bergabung ke misalnya FPD seni neurologi atau spkj intinya disini, di sini letaknya di nucleus arcuata kalau di Anatomi uh, otak ya nah di sini yang mengatur pusat lapar dan secara molekuler Nah itulah nanti interaksinya dari otak, ya, ke hormon leptin dan juga organ-organ lain. Jadi memang pengobatan untuk rasa lapar saja itu pengaturan diet harus komprehensif. Ya. dan enggak cuma satu sistem organ saja. oke Ini contoh peran uh, mineral nih. Kan di skenario diet mineral uh, dan vitamin cukup ya nah ini contohnya kalau mineral balik salah satunya itu vitamin D yang masalah terganggu ya. untuk mineralnya ini magnesium ya kalau di penumpukan gula Oke. dan juga sebenarnya untuk secara aspek seluler ada natrium ya, kalium mineral mineral lain yang terang juga di ginjal ya elektrolit nah ini bahayanya penumpukan lemak ya kalau di pembuluh darah ini ada namanya aterosklerosis. Ini yang dari awalnya sehat. Ya. Diameternya akan menyempit. Lama-lama tertutup. Ya. Inilah yang tergantung lokasinya. nih. Kalau tersumbatnya di jantung. Jadi ya PJK, penyakit jantung koroner. Serangan jantung. Kalau dia di otak jadi stroke. Di kaki, PED, varices. varises. Ya kalau di bahkan di ginjal ya CKD penyakit ginjal kronik ya ini beberapa referensi tambahan yang bisa kalian baca lebih lanjutnya oke nah, ini sesi penjelasannya selesai boleh kita tanya jawab nih ya, sebelum nanti kita ke quiz angkat aja ya, langsung ya. Kalau misalnya gangguan, ini sinyal angkat oh, oh, chat aja. Yeah. Oke. Okay. oke ini yang kalian ya jangan berarti klarifikasi istilah aja lah Ketifikasi, ya ini kan udah sih sedocean ya sebenarnya nah, ya emang ya putihnya Oke okay lah, nanti sambil jalan kalau ada yang bingung sambil ngerjain kuis kalian chat apa di zoom boleh di line boleh ya. Nah ini kita lanjut aja dulu ya. Kalau belum ada pertanyaan nanti. Nah, ini. Oke, ini linknya untuk kita post test, responsi, responsi scan tutorial, ini bayangan kalian untuk MCQ ya, tutorial tutorial. Hai, ya. terkait hai, ini aja hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Kalau mau pakai dua gadget, gitu, misalnya masih ada yang kurang-kurang hafal atau ini, bolehlah sambil dilihat, apa-apa namanya belajar. Nanti kakak kasih link lagi kalau mau ngeba. Ya. <laughs> ya.